Syekh Khonel Khalil Bangkalan Siapa yang tak kenal dengan beliau Beliau adalah seorang ulama Yang berpangkat Waliullah Asal Madura Banyak sekali kisah Yang luar biasa tentang beliau Berikut ini adalah salah satu Kisah tentang beliau Bersama Nabi khidir Dan salah satu muridnya Suatu malam Terjadilah hujan lebat Tiba-tiba ada seorang kakek tua yang lumpuh berjalan merayap di tanah di halaman rumah Syekhona Khalil Bangkalan Orang tua itu hendak bermaksud datang berkunjung kepada Syekhona Khalil. Syekhona Khalil melihat kakek tua itu lalu berkata kepada para santrinya, "Siapa yang mau menggendong orang tua itu ke sini?" Salah satu santrinya berkata, "Saya, Syekh" Saya akan menggendongnya ke sini. Setelah orang tua itu sampai di pintu rumah Syekhona Khalil Bangkalan, beliau Syekhona Khalil Bangkalan menyambutnya dan memuliakannya dengan suguhan. Setelah selesai berbincang-bincang dan orang tua itu ingin pulang, Syekhona Khalil berkata lagi kepada para santri-santrinya, "Siapa yang mau menggendong kakek ini ke rumahnya?" Syekhona Khalil bangkalan Salah seorang dari santrinya berkata, "Saya ya Syekh, saya akan menggendongnya ke rumahnya." Santri ini adalah santri yang tadi menggendong kakek tua itu ke rumah Syekhona Khalil. Ketika si kakek tua itu dan santri yang menggendong kakek itu sudah pergi, Syekhona Khalil berkata kepada para santrinya, "Saksikanlah bahwa Ilmu-ilmuku sudah dibawa olehnya Yaitu oleh santri yang menggendong si kakek itu Setelah kejadian itu Ternyata diketahui bahwa kakek tua itu adalah Nabi Khidir Alaihissalam. Dan santri yang menggendong kakek itu adalah Hadratushah Hashim Ash'ari Pendiri organisasi NU Wahai Allah, semoga